Wow, ada mainan teman-teman. Wah, wow, keren sekali mainannya teman-teman. Wow, mobil molen. Oke, okay, teman-teman. Kita masukkan ah. saja mobilannya teman-teman. Oke, okay. wow. Wow, ada banyak lagi mainannya teman-teman. Wow, wow, wow, wow. Mantul, mantap betul. Wow, merah-merah teman-teman. Wow, wow ini lumpur ya teman-teman ya. Wah, wah, wah. Wih, mainannya macem-macem ya teman-teman ya. Sepertinya tuh ada hewan, ada mobil-mobilan. Oke teman-teman, kita masukkan saja ke sini mainannya teman-teman. Kita kumpulkan saja teman-teman ya. Wow ini hewan apa ini teman-teman wah banyak sekali mainannya ini hewannya macem-macem loh teman-teman wah wah wah mantap mantap betul mantul Wow ini ada lehernya panjang Wow ini kayak ada sirip-siripnya Wow keren-keren mainannya teman-teman oke teman-teman kita beresin semuanya mainannya teman-teman ya wow ini apa lagi teman-teman wow ada yang besar juga Wah, wow, wow ini ada yang besar Wah, wow, ini yang terakhir nih wow ada yang bentuknya seperti bintang loh teman-teman wow wow ini yang terakhir tuh besar sekali teman-teman wow, wow, wow oke teman-teman Lanjut kita bersihkan saja mainannya teman-teman ya. Wow. Mantap. Oke. Wah, lumpurnya kotor sekali teman-teman. Wah. Oke, teman-teman. Oke, lanjut kita bersihkan teman-teman. Wow, ternyata beruntung saurus teman-teman. ayo selanjutnya apalagi yang kita bersihkan teman-teman wow wow ini apa teman-teman wah kotor sekali lumpurnya wah oke kita bersihkan saja teman-teman wow ternyata hewan walrus teman-teman Eh, apalagi nih teman-teman sepertinya hewan lagi wow kok ada kakinya kok banyak teman-teman ya wow kita bersihkan saja teman-teman wow ternyata lobster teman-teman Wow hewan apa lagi nih teman-teman Wow kok ada capitnya teman-teman ya Wow Wow ternyata kepiting teman-teman Ada ekornya panjang teman-teman Wow Wow Spinosaurus teman-teman Wow apalagi nih teman-teman ada ekornya wow wow ternyata harimau teman-teman Wow, apalagi nih teman-teman Kok sepertinya mirip seperti yang tadi ya teman-teman ya Wow Wow, macan tutul Wow, apalagi nih teman-teman Wow, lucu sekali Seperti bintang teman-teman Wow, wow, ternyata bintang laut, teman-teman. Wow, apalagi itu teman? teman, wow, teman, -teman? Hewannya besar seperti ini, teman-teman. saurus teman-teman Wow, hewan apalagi nih teman-teman Wow, ikan lumba-lumba teman-teman waduh jatuh ikannya mau berenang teman-teman Wow mainannya besar sekali teman-teman Wow apa ini ya teman-temannya Wow, ternyata pesawat terbang teman-teman. Wow, apalagi ini teman-teman. Wah, wow, sepertinya keren ini teman-teman. Wow, lokomotif teman-teman, kereta api. Wow, keren sekali ya teman-teman. Mantap. Wow, hewan apa lagi nih teman-teman? Wow. Wow, ikan lumba-lumba lagi teman-teman. Wow, mainan apa lagi nih teman-teman? Sepertinya keren. Wow, motor balap teman-teman. Wow, keren. Mantul, mantap betul. Wow. Mainan apalagi ini teman-teman Sepertinya mobil Besar sekali mainannya ya Wow Mobil polisi teman-teman Wah Keren sekali mainannya ya Masih ada lagi, teman-teman. Mainannya wow, hewan apa ini ya? Wow, ternyata ikan, teman-teman. Wow, bagus sekali ikannya! Wah, keren mantul! Wow, masih ada lagi mainannya, teman-teman. Wah, apa ini, teman? -teman? Mainannya gede, panjang lagi. Wow, ternyata mobil bis teman-teman. Wah, keren sekali mobilannya! Mantap! Oke teman-teman, sudah selesai kita membersihkan mainannya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Dadah.